halo teman-teman wah selamat datang di channel kakak teman-teman wah itu teman-teman bisa lihat ada banyak mainan teman-teman berkumpul teman-teman di situ. Wow. oke teman-teman kita akan belajar mengenali namanya satu persatu dan kita masukkan ke dalam wadah itu teman, teman wah ini kakak sudah sediakan wadah yang sudah tersedia teman-teman untuk kita mengumpulkan mainan itu teman, -teman. oke let's go ikutin terus kegiatan kakak kita mulai teman-teman dari sini wah ini ada dinosaurus teman, teman. Ini dinosaurus kepala panjang wah warna coklat kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil ya, teman. Wow. Ini ada ah, dinosaurus ya, teman. Ini dinosaurus tirik teman. -teman. Kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil teman. Wow. Ini ada bola sepak teman-teman. Wow. Ini bola sepak warna hijau dan merah kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil ya, teman. Wow. Ini ada bola sepak teman-teman, wow! Ini bola sepak warna apa teman? -teman? Warna orange dan biru. Wah, kita taruh ke dalam wadah. Wadidaw keren-keren nih -keren, teman, teman. Ini ada bola sepak nih teman-teman. Ini bola sepak warna merah muda dan hijau. Wah, kita taruh ke dalam wadah. Ambil nih teman-teman, wow! Ini ada bola sepak teman-teman. Ini bola sepak apa teman? -teman? Bola sepak warna, warna kuning dan oranye kita taruh ke dalam wadah. Ambil deh teman. -teman. Ah ini bola sepak teman, teman. Ini bola sepak warna biru dan ungu kita taruh ke dalam wadah. Oke kita kedekatkan disini teman, teman. Ambil deh teman, teman. Ini ada bola sepak teman, teman. Ini bola sepak warna hitam dan putih kita taruh ke dalam wadah. Ambil deh teman. -teman. Wow. Ini ada nomor teman-teman. Kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil lagi teman, teman Wow. Ini ada emoji teman, -teman. Ini boleh emoji warna kuning dan ah, emot kacamata sampai tersenyum. Kita taruh ke dalam wadah. Kita ambil lagi teman-teman. Wow. Ini adalah emoji teman. -teman. Ini boleh emoji emot cemberut. Kita taruh ke dalam wadah lagi. Kita ambil lagi teman, -teman. Wow ini ada dinosaurus teman-teman ini dinosaurus warna kuning dan tanduk banyak ada empat tanduk teman-teman keren wadah mantap kita taruh ke dalam wadah ambil di teman-teman wow ini ada boleh emoji teman-teman ini boleh emoji emot mata matalope dan cium wah keren warna kuning kita taruh ke dalam wadah oke ambil teman-teman wow ini ada boleh emoji lihat teman-teman lihat teman-teman ini boleh emoji emot marah teman wow kuning taruh dalam lemora lagi ambil di teman wow ada lagi teman ini boleh emoji apa teman ini boleh emoji emot tersenyum sampai kelihatan giginya wah warna kuning tetap ada ambil di teman wow ini ada boleh emoji teman ini boleh emoji emot terharu teman wah keren <tuh> terharu karena banyak teman yang berkumpul wah ada yang terakhir teman, teman ini bola besar teman-teman teman bisa lihat ini bola bendera besar wow. bendera seluruh dunia wah keren sekali kita taruh ke dalam wadah teman-teman ah itu teman-teman bisa lihat kita taruh di samping saja sudah terkumpul banyak teman-teman Oke, okay, teman-teman. Mungkin sekian video dari Kakak, teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, teman-teman, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, okay. sampai jumpa di video Kakak selanjutnya. Bye bye.